Halo teman-teman. Wow, kembali lagi dengan channel Si Keren Boy teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ada banyak mainan kotor teman-teman. Wow, mari kita cuci langsung teman-teman. Di sini sudah menyediakan air bersih ya teman-teman. Mari kita mencuci mulai dari yang ini teman-teman. Oke, kita mulai cuci dari ini. Wow. Ini adalah Bagian dari ekskavator teman-teman Oke kita taruh sini teman-teman Selanjutnya ini teman-teman Wow Ini adalah Bug damter teman-teman Wow Kita taruh sini teman-teman Yang selanjutnya ini teman-teman Mari kita cuci Wow Wow Ini adalah mobil pasangan dari ini teman-teman. Kita taruh sini. Selanjutnya. Wow. Mobil penggali tanah teman-teman. Alat berat. Yang ini. Wow, ini adalah pasangan dari mobil dump truck, teman-teman. Yang selanjutnya. Wow, penggaruk taruh, teman-teman. Sudah selesai. Yang selanjutnya. Wow ini pasangannya mana teman-teman Gak ada teman-teman mm -hmm. Oke kita mau langsung yang ini teman-teman Wow ini adalah Mobil ekskavator teman-teman Yang selanjutnya Wow ini adalah keren berwarna hijau teman-teman wow, kita sudah menyelesaikan misi ini teman-teman oke teman-teman, itulah mainan yang kita sudah cuci teman-teman jangan lupa tinggalkan like dan subscribe kalian teman-teman, terima kasih telah menonton video ini jangan lupa tersenyum sampai jumpa